Request terin ya, uh, nona, ini tentang mekanisme nih tubuh memperoleh secara elektrolit sama mekanisme lemas ya. Nah, ada, jelas sih. Eh, kita review ini dulu. Nah, ini kan case nya, ya. ini case nya kalau setelah, setelah ringkas, jadi dia Anita usia 14 tahun ini ya. Nah, dibawa ibunya kepuskesmas ya nah, lemas akibat BAB cair jadi ini keluhan utamanya sebenarnya <tuh> keluhan utamanya lemas ya. nah lemas ini kaget sebab kalau di klinik sebenarnya ada diagnosis banding kaget tuh nah cuman ini spesifik langsung ditegasinnya ke BAB cair ya. penyebab lemas ini kan nah jadi itulah kalau BAB yang lupa kalau misalnya nanti di klinis tanyakan onset ini onsetnya sejak kapan nih ini maknanya sebagai onset ini. Onset, habis itu frekuensi ya. Nah, 12 kali. Onset ini kayaknya ngedede akut atau kronik. ya. Kalau anak sih biasanya memang cocok kronik. ya. Nah. Habis itu, kalau jumlah ya. Nah, ini 19 gelas belimbing. 6 persen, sakit ya. Aduh, tapi masih kompos mentis. Ya. Lemas, bibirnya kering memang. Nah, habis itu, kalau lab-labnya, intinya ada gangguan elektrolit, eh ya. hipogalat ada ya. turun galat natrium, kalium, klorida, eh, ya. nah ini kalau kita nak nentuinnya memang harus ingat uh, nilai normalnya, ya sebenarnya nilai normal nih tiap rumah sakit tiap lab beda-beda, jadi kita uh, harus koordinasi dengan tempat kita praktek nanti, ya, nah tapi ini kebetulan kakak ambil dari idai, ini sastinya sampai seratus empat puluh lima, eh, satu setengah sampai satu setengah, setengah, ya, 9. dari mana kak? Apa? Dari mana Mbak, ya? Ini ikatan dokter anak nilai normal idai loh. Ya itu tuh nah. ini apa namanya apa dia ya? ikatan apa uh, ikatan profesi ini kan dokter anak kumpulan Indonesia ya ya uh, uh, uh, dari, uh, dari kalau ida itu dia ngeluarin kayak namanya panduan praktik model ya uh, oke okay. hmm, kalau jadi ada nilai normalnya nah uh, Indonesia ya nah jadi Terus, nah ini di-trigger ya. Di-trigger Anita kekurangan cairan. gitu, Kekurangan cairan, uh, jadi segera anak diberi infus isotonis. Nah, isotonis ini kan ada dua kata. Iso artinya sama ya. Nah, tonis ini tonisitas. Ya. nah Tonisitas itu sebenarnya tone. Kata dasarnya loh, Tone itu kan uh, nada ya, kalau secara umum. Tapi maksudnya ini, uh, maksudnya perbedaan antara nada kekentalannya, ya, kalau di cairan itu tuh. Jadi kalau kalian dulu belajar tentang kimia, sebenarnya SMA tuh ada kimia larutan. Kita tuh kekentalan ini kan uh, ada istilahnya, ada molaritas, ya. ada molalitas. Intinya kan kalau dulu SMA kita belajar, mereka ini dipengaruhi sama ada yang namanya zat terlarut dan zat pelarut. Ya. Nah kalau dia iso antara zat terlarut dan zat pelarut, dia sama kadarnya Zat terlarut misalnya satu gram, zat pelarutnya harus satu gram nah itu maksudnya dia tapi sama dengan tubuh manusia ya? ini kiat kiat dari soalnya ya? yang skenario itu jadi itulah nah ini selanjutnya atau langsung ke ini Be. nah kerangka konsep ini sederhananya kalau dari skenario cuman kakak bikin kayak ini jadi dia Mekanisme, ini sebenarnya kerangka konsep sekaligus menjawab pertanyaannya e, Nona tadi, ma, gimana mekanisme lemas ya? nah, jadi lemas tuh sebenarnya muncul saat e, pasien ini turun energinya, maksudnya produksi produksi energinya ya? nah, produksi energi itu sebenarnya, ya, kan kalau kalian dulu belajar terkait sebenarnya dengan bak metabolisme di biologi SMA dulu kan nah, kalau kita mau uraikan lagi metabolisme ini ada anaerob ada aerob ya, eh, berdasarkan derajat kadar oksigennya. Nah, tapi kalau sel tuh uh, secara umum, nah jadi memang uh, dia turun. Nah itulah dari metabolisme yang turun nih berat badan otomatis turun. Karena berat badan nih terutama ya dipengaruhi sama yang namanya lemak, ya. penyumbang utamanya kan. Itulah kalau gangguan lemak berlebih misalnya obesitas ya, dari berat badan ini. Ya. Nah, terus kalau uh, metabolisme ini terganggu penyebabnya karena dari kasus tadi ada gangguan elektrolit, itulah yang hiponatremi hipokalemi kan hipokloremi ya? nah, tiga tiganya yo terganggu turun galau ya, kan di kasus ini nah, kalau kita runut lagi dari keluhan utama penyebab yang si klorin natrium sama kalium ini turun karena ada suatu dehidrasi D kan artinya hilang tuh Hidrasi itu artinya sebenarnya dari kata dasar hybrid, nah, hybrid atau hidro itu air cairan. Maksudnya di sini ya, dikasih cairan hilang akibat dari pasiennya diari. Nah, penyebab diari sebenarnya kalau sebagian besar diakut ini infeksi ya, tapi mungkin disobek ya, kalau dia misalnya kasus lain ya, pertama kalau kalian di stase lawan dari akut ini di kronik, nah ini biasanya di PDL tuh banyak agak penyebab penyebabnya, ya yeah. kronik ini biasanya karena ada mungkin uh, Ungkunya kanker, eh, keganasan, ya, yeah. nah bisa kaget dia dari genetik, ya yeah. atau mungkin dia dari faktor dari kronik itu paling banyak dari Crohn kronisis yeah. istilahnya tuh, Kayak kita bahas, uh, ada sih di side. Uh, mnemonik ya, biar mudah ngapain itu. Nah. Ini kalau dari kerangka ke konsep, jadi saya lebih lebih cenderung hipotesisnya, pakai ini. Uh, nah ini, jadi lemas diakibatkan gastroenteritis akut, ya. Nah, ini dehidrasi yang menyebabkan gangguan elektrolit, eh. Ya. Sehingga segera terlaksana infus cairan isotonis, ya ini nah, Gastro gastroenteritis sakun ini kan sebenarnya dari gastronya lambung entritis enteru eh ya, kata dasarnya khusus. Kalau itis artinya kan radang ya. Dia akut karena onsetnya baru tadi. Ada nah, intralisis cairan dengan elektrolitnya kalium klorin semua. tadi ya. Nah, ini jadi kita patraksinya infus cairan isotonis. Nah, inilah yang sebenarnya tujuan kalian belajar mendalam ya dari fisiologi secara sampai ke molekuler, ini biar kalian paham ketika kalian order dok mau di input apa dok pasiennya mau rawat inap atau mau pulang teredrasinya gitu, nah kasus di hari itu uh, yang uh, muncul ya eh, yang bakal kalian hadapin di uh, kepanetraan klinik saat dokter muda lagi ataupun saat intensif, nah itulah yang biasanya jadi bahan ujian ya, dia enak dikasih, input apa, input banyak, apa koloid atau kristaloid kan? nah, inilah jadi, ya dugaan sementaranya tuh hipotesis. Ya. nah jadi kalau kita uh, analisis per kasus, nah kalau kayak di puskesmas, ya ini puskesmas ini kan dia FKTP, ya FKTP ini sebenarnya kalau apa, fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya jadi kalau dia di puskesmas, ini dia harus ada yang namanya pencatatan status pasiennya kayak ini, kayak ini status pasien yang harus kalian isi ketika kaget uh, dapat pasien di hari tanyain berapa lama diisi ya uh, dalam ini jadi ini sebenarnya form ini dia namanya istilahnya kalau 2-5 tahun ya pasiennya ini namanya manajemen terpadu balita sakit MTBS ini dikeluarkan sama Kemenkes jadi kita lebih terarah analisisnya kalau di puskesmas simpelnya dikasih kayak ini ya nah kita nak keklasifikasi nah tapi kita sebelum sebelum apa dapat kan kalau dari kalimat pertama itu kan cuma lemas, ya? belum ada keterangan diari. Nah, kakak kasih trigger, Ber, uh, lemas itu sebenarnya selain dari diari ada juga oleh uh, anemia, ya? anemia kan hb turun tuh. Atau bisa juga dari dm. dm ini pasien bisa juga lemas karena dia oksigennya kurang, ya? Ibaratnya kan dm ini kan uh, gds-nya yang tinggi tuh, gula darah suatu. Ya? Jadi gula di dalam darah yang tinggi, tapi gula intrasel dia turun, nah itu. Jadi ibaratnya bocor, ya nah itu ngapa bisa dia jadi lemas ya jadi selnya itu tidak mampu bermetabolisme tadi nah jadi setelah kalau kita pastikan ini masalahnya di karena dia menyebut ada diari tadi kan nah ini contohnya ini gak kasih kalau kalian pas na ujian nih eh, kaget baca ulang lagi be saya kakak nih jadi diari itu banyak penyebabnya ini terutama kalau kalian kayak naosoka osoka misalnya eh. nah, karena osoka tuh eh, Diare itu sebenarnya singkatan diare itu berdehnya ador derak obat nih obat nih yang menyebabkan dia mencret laxatif. Nah saat saat uh, laksatifnya sebenarnya kayak bisa kodil eh. kalau di puskesmas kakak bisa kodil ini. Nah dia pasiennya konstipasi ya dok aku susah uh, BAB dok minta obat dok. Nah inilah bisa kodel laxatif ini. Tuh. Justru tapi setelah dikasih dia. Nah karena mungkin pasiennya kebanyakan makan obatnya dia jadi mencret nih. Selain obat langsatif ini bisa antibiotik, antibiotik ini ada kakek eh kasih gambarnya nih, di kayak jelas lebih lanjut. Nah, ada kolkisin, obat untuk asam urat ini nih. Asam urat nih bisa juga dari digoksin jantung. Jadi sebenarnya walaupun ini kasusnya di pencernaan kita berpikirnya memang harus holistik. Mencari tuh apa be penyebabnya Jadi, Ternyata bisa dari metabolisme kan, ya, asam urat ini. Digoksin ini dia jantung. Makanya saat kita tanya kakek Pak makan ada makan obat rutin enggak? Nah, ini nyingkirkan yang diari dari drugs kan, dari obat. Terus uh, yang kedua dari I, Irritable Bowel Syndrome. Ini sindrom khusus yang ada iritasi ya. Ini IBS ini kaget ada UC, ulcerative colitis, sama, sama ini apa Crohn's disease. Nah ini kaget gue no be saat ini ya. Kage kita jelasin lebih rinci nya di blog digestive. Nah ini pokoknya dia uh, bukan cuman sekadar infeksi kakak tekan ke Di itu ada autoimun juga malah kan nih. Jadi istilahnya tentaranya uh, memberontak, gitu kan? Imun kan tentara gitu tuh, tentara untuk uh, ngebantu kita buat kuman penyakit. Tapi justru tentaranya uh, memberontak untuk imun dan ini nama penyakitnya. Ya. Nah, bisa alternatif. Nah, bisa juga appendicitis malahan, khusus buntu nih. Nah, khusus buntu kan? Atau rapid rapid transit ini jarang ya dumping syndrome ini di Indonesia ini di tracer pernah ada ya. Ren renal failure ini gagal ginjal, eh ya. ginjal, nah itu melihat endokrin ya, nah biasanya oplasma ini. ini yang kanker tadi ya membuat absorbsi ya, nah ini contoh-contoh penyebabnya, ya. nah, ya abis itu, ini kalau kalau kalian bantu ngapal dari yang infeksi tadi patogen nih ya. nah pakai pakai ini ada salmonella nih, ini tipes, ya tipes kemudian halo nama umumnya ya tipes ini tifoid nih nah eukari eh? nah, e. ini yo eserisia coli sebenarnya flora normal ya eh? keluaran normal entamoeba eh, perotto soa nah kakek mangko yang ada ada blok mikroorganis mikrobiologi sebenarnya kakek kita sembilan apa sih beda e. coli kan sebenarnya prokaryotik tanpa membran inti kan nah ini kakek entamuba ini dia eukariot nah itulah karena dia Membuat inti nyoba beda, kaget jenis antibiotik juga beda, ya. Nah, itulah kaget korelasinya kalian ngapal banyak-banyak untuk obatnya kaget, biar lebih paten ini. Ya. Nah, kalau jejuni ini di jejunumus kosongnya, segi nih dia BAB darah biasanya. Nah, itu keyword-keywordnya ya. kalau dari bakterinya. Ya. Nah, habis itu kemana lagi? Nah, ini kalau dia virus, virus nih nekar ya. ngapain jerawat di di di mobil biar lebih mudah ada adenov adenovirus sih ya. kok corona norwalk ya. jadi kok nah kalau corona nih covid 19 bisa memang pasiennya tuh bab ya manifestasi gejalanya dia kalau bab itu berarti karena kok ada keterkaitan dengan gen s sebenarnya tuh ya eh ya. ya, corona tadi ini gen s Angiotensin converting enzyme, ya, hmm. ya ace dua, ya. nah, Jadi, ace ini yang dia kaget menyebabkan diari Nah, ini corona ini mungkin uh, lebih kita, apa istilahnya, prioritaskan dibanding virus-virus lain. -virus ini memang ada yang ada rotavirus. Nah, rotavirus ini dulu kalau uh, skenario kakak ini paling banyak di diari, diari pada balita. Ya. Jadi ini kalau tentang ilmu diari ini, ini kiat-kiatnya keyword ini buat Sebenarnya mungkin di blok mikrobiologi lebih dibahas lagi tentang cawan struktur virusnya. Kakek ya. kita sekarang kan fokusnya nih ke tahu strukturnya dulu. Nah, paling tidak struktur itu diserang. Nah, ini kurang lebih kalau kalian istilahnya punya ini ilustrasi ya. To everyone. Nah, nah ini uh, kalau kalian uh, ada yang tadi kakak sebut diari akibat obat Nah, jadi ini antibiotik yang terlalu lama dikasih ini ya, ke pasien dia, normalnya kayak ini sebenarnya kalau usus kita yang belum diari tuh, ya. uh, ini jadi dia rato masih antara epitel, tight junction -nya. dia bagus nah Ketika dia sudah ada infeksi, kuman, atau ada peradangan, dia mulai nih, nah, dari erat wajahnya kan, kalau kalian lihat, dia istilahnya agak kesakitan, kesakitan dulu ya, nah, dari yang normal, dekat erot wajah, nah, dia ngejerit, nangis, nah, sampai matanya nih, inilah, ini maksudnya, makna dari gambar ini, eh, emot mimi ini, dia melambangkan bahwa, oh, dari yang normal, sampai ke dia parah itu, sampai terlepas, kayak jangsinnya, jadi istilahnya, lim antar epitel itu, sel-sel epitel, dia robek, nah itu itulah dia bocor. BAB faces menjadi cair, dia tidak bisa nyerap Banyunya itu jadi encer konsistensinya tidak uh, padat lagi kan. Nah itu ada racun-racun. Nah cuman racun tuh aku sih yang dilawan ya. Nah lagi ada kakak jelasin pas di elektrolitnya. Nah cuman kita jadi intinya ini kakak uh, kembalikan lagi ke bumi, misalnya tadi tuh ilmu ilmu awang-awang dari itu ya, kalau molekular molekularnya kan hal yang tidak pernah kita temui langsung. Nah ini uh, yang realitanya, kalian tuh di puskesmas uh, kakek ngeedukasi atau nge-screening kayak ini. Dia kita cari biar itu ada dehidrasi apa tidak, ya. Nah kalau ada dehidrasi kita klasifikasikan lagi dengan sedang berat. Nah kakek ini, ini gue to know kalau untuk struktur sekarang. Ini kakak juga belajarnya di tingkat tiga dulu ya di blok kedokteran keluarga Nah tapi ini setidaknya ini jadi gambaran kalian, kakak tuh. Kenapa dia ngomong kan? BAB cair, frekuensi 12 kali. Nah, ini frekuensi onset tadi itu menentukan klasifikasi diari. Karena klasifikasinya beda, lagi terapinya juga beda. Nah, dia ngomong apa ukuran gelas belimbingnya? 200 mili. Jangan lupa, Cak, ini yang namanya gelas belimbing tuh, ya. Kalau kaget. Misalnya di tutor yang ditanyo. 100 mili. Nah, Yuk, sekitar 200 mili. Kayak, aku aja cangkir lah. Kalau ini tuh, ya. Eh. Setengah gelas, deh, Kak. Tadi katanya di scan. Yuk, dua ininya tuh yang gelasin 500 perak itu ya. Oke, ini kita balik lagi. Jadi kalau untuk antara masalah diari itu sebenarnya secara struktur ini tadi kita harus tahu. Di usus itu ada yang namanya lumen, rongga usus ya. Nah, di dalam rongga usus itu kaget kan ada yang namanya epitel. Nah, kemarin yang minggu lalu uh, skenario apa? Skenario trauma tajam kemarin kan ada yang nanya, kan kak, kak mana bentuk ini kak Apa struktur jaringan dari ini, usus nah. eh, ini lah kurang lebih ya. jadi sebenarnya usus uh, halus usus tuh untuk penyerapan makanan ya tapi kalau SD dulu kakak diajari kalau usus halus small intestine, intestinum tenue itu lebih ke sari-sari makanan sementara usus besar nah itulah menjadi penyerapan air dan mineral ya. jadi kalau kasus diari lebih cenderung permasalahannya di kolon nah, ini adalah kolon sel, sel sel kolon ya, nah dia kan intinya harus ada penyerapan harus ada sekresi, nah itu harus seimbang, ya, yeah? jadi antara yang nak dibuang, nak dimasuk, cairan tuh dia normal nah, itulah dia terhidrasi cukup, tapi kalau dehidrasi berarti logikanya apa? yang dibuangnya banyak, yang merah eh uh, sekresinya nih nah, tapi yang diserap, diserap tuh dia turun, diserap ke dalam tubuh. Jadi itu nah, cak mana dia pajak keluar masuk? Nah, inilah kita harus tahu yang namanya gambar ini Yang lebih molekulernya. Jadi kalau kalian tuh belajar tuh, oh tahu di organnya usus besar tingkat organismenya permasalahan kan. Kolonnya, kolonnya bermasalah. Nah, or, kolon tuh dibentuk oleh aku sih. Nah, kalian tuh berpikirnya kayak itu, dari blok yang dipintaan. Oh, organ dibentuk sama jaringan, jaringannya ialah epitel. Organ itu tingkatannya dibentuk sama apa? Eh, organ dibentuk jaringan. Jaringan dibentuk apa? Nah, jaringan dibentuk sama yang namanya sel, ya. Nah, oh, sel epitelnya bermasalah. Nah, kalian harus. Ada lagi trigger rasa penasaran. Ay, apa? Ada apunian di dalam sel-sel epitel tuh kan? Ternyata ada yang namanya molekul, ya. Molekul untuk ibaratnya sel epitel tuh kayak pintu rumah kita analoginya, ya. Kalau kita pintu rumah tuh kita tuan rumah ada tamu nak masuk. Nah, antara tamu dan tuan rumah nak masuk, biasanya kalau kalau tamu itu bawa oleh-oleh, ya tak? Nah, inilah yang namanya molekul-molekul untuk ion channel carrier ya, sama pompanya. Jadi kalian bayangkan epitel itu cak pintu rumah. Nah, oh iya, berarti kalau misalnya pintunya terkunci, kita harus buka gemboknya. Ndak, ya, misalnya kan cari anak kuncinya. Nah, inilah molekul-molekulnya. Ada kalium sama natrium ini. Ya iban menjadi kunci sama rumah. kunci kunci pintu rumah elektronik itu Kalau kalau kalian top dengan Putri-putri. Nah, dipanggil Nona, kan? Oh iya iya aku nyari kunci dulu. hilang oh, kunci aku. Nah, ndak bacak masuk sih, nona nonanya ke kan? rumah Putri. Nah, itulah begitu juga dengan cairan gitu. Kalau cairan gitu ndak bacak masuk, itu berarti ada, ada gangguan di natrium sama kalium ya? Nah, entah itu kurang, entah itu berlebihan. Ya, kalau Uh, kita lihat analogi dalam kehidupan sehari-hari kunci itu berkarat, misalnya kan? atau kuncinya hilang nah diubah samu diduplikat nah. inilah jadi itu harus ada penyelidikan lebih lanjut nih eh? nah ini sebenarnya peristologinya nah jadi kunci tadi dia nak berkarat apa tidak itu di ditentukan sama sebenarnya ada gradiennya nah inilah namanya gradien antara membran uh, luar luar sel maupun dalam sel ya. jadi karena waktu gitu tuh namanya baik elektrolit elektrolit tuh kalau kalian dulu kan belajar SMA weh, teru tuh ada sel volta ada elektrolisis nah, kimia, intinya elektrolit listrik nah, jadi kalian kalau pakai logika, logika ngapa konsep nih ya, oh berarti harus ada perbedaan listriknya, tapi listrik tuh apa Besi fisika dulu besarannya ya. nah inilah dia nyantumkan ke aduh angkuh nih milivolt kalau fault tuh, berarti ada permasalahan di besaran di tegangan. Jadi tegangan atau pot, tegangan potensial listrik. Istilahnya, kan? Nah, beda potensial. Jadi, beda potensial harus ada dulu. Harus ada yang lebih negatif, harus ada yang lebih positif. Baru kaget dia istilahnya yang si ion-ion ini tadi bisa keluar masuk. Nah, natrium, kalium. Yeah. Jadi, kalau gat lumen, lumen ini kan istilahnya dari rongganya, rongga ususnya, natrium tuh nak masuk nak diserap natrium harus masuk tiga iko kalium harus dikeluarkan dari darah keluarkan ke ini nah ini kadang kala terbalik balik natrium tiga apa dua ya? eh kalium nah intinya karena dia kalau gitu kita beda ga ini sama sama ion positif kation ya nah itulah kaget ada cara ngapa cepetnya nggak tampil ke ya nah cuman intinya di sini kita kenali dulu Oh audio dia karena ada beda potensial tadi ada yang lebih positif ada yang lebih negatif nah dia berpindah mangkonya dia menghasilkan ada istilah energi tadi nah ATP ini yang namanya adenosin tripos Nah energi ya si ATP ini nah jadi mangkonya itu lah kan uji kakak tadi energinya turun itu biasanya akibat dari metabolisme turun tadi makanya dia lemes pasien dari itu ATP-nya jauh turun pasien gitu Nah, ya. nah Terus kalau kalian nak paham lagi Kalian harus ada rasa penasaran Nah apa sih dari tegangan ini Pacat nyimbul ke energi nah, Ibaratnya ini Kalau kalau kalian Kalau kalian Kakak ada dua analogi Analogi pertama Analogi inilah ya Kehidupan sehari-hari yang Ibaratnya bahasa awam Pas kamu misalnya Bertegangan sama pacar Otomatis kamu ada energi nak marah kan? Nah itulah Hubungannya jadi kalau, oh iya, energi di usus untuk keluar masuk, iya, itu timbul karena ada tegangan. Nah, tapi memang kalau kalian lebih teoritik, kalau kalian ke pasien ngomong, cek tadi. Istilahnya dulu kan, analogi pertama tadi. Kalau ditanya misalnya sama dosen, aku misalnya kosoka kan, dosennya iseng. Nah, kalian bales pakai ini, fisika nih. Energi listrik timbul bu karena berbanding lurus dengan tegangan. Ya? W sama dengan PIT, ini kan W-nya work, usaha atau energi, ya. Nah, CV-nya tadi voltage tadi, tegangan, beda potensial yang angko tadi, mili tadi minimal 5.0, ya. Nah, itulah tinggal lokasinya ya. Ini memang hasil penelitian nih. Eh. Ini ilmu molekulernya yang dapat ke angko minimal 5.0, eh. ya. Nah. Ini lah jadi gembok kuncinya tuh, ya. Eh. Kalau kita kunci itu harus kita ambek dari meja, kita angkat baru bisa terbuka, kita putar, ya. Kan? Nah, ini di sel itu gembok kuncinya karena yang ngangkat tadi apa ada beda tegangannya ada NAK ATPase pompanya ya nah dia suruh cairannya masuk ke darah dan masuk di ke darah itulah pasiennya bisa bermetabolisme jadi tidak lemas ya nah begitu pun kalau kayak kasus kita nih dia dehidrasi itu cairannya kurangnya jadi cara mana tuh kita infus nah itulah dia sama infus tuh kan langsung ke darah tuh ya. nah infus pakai apa aboket istilahnya dengan nah, dia nyucuk jarumnya tuh ke pembuluh darah di tangan namanya dia istilahnya cepet uh, istilahnya meresusitasi menormal ke lagi pasien yang sudah kering misalnya tuh tanpa lewat ususnya itu yang nak dikejar dengan terapi isotonik tadi sebenarnya tuh ya nah ininya nah ini eh. terus terus di skenario ini juga ada ngomong ke pemeriksaan fisik, ada penurunan berat badan sebesar 6%, eh. nah berat badan ini sebenarnya ini kalau kalian stasi di ya, anak, eh. ini galak nakal, konsulannya ditanya kalian mengukur berat badan ini kaget sama nuke no? ke status hizi eh. kalau kalau kita PDL penyakit dalam, eh, stasi penyakit dalam tuh BB per TB eh. Kilogram, TB di kuadratnya TBMnya dalam meter, BBnya dalam uh, kilogram. Ini dapat status gizi, IMT. Gampang rumusnya, yeah? Kalau anak, kalau di balita dia harus cek ini, ya. Yeah? Klasifikasi MTBS ini tadi. Nah, ini kalau di bawah lima tahun, tapi kalau di atas lima tahun kalian harus siapkan grafik ini, ya. Yeah? Ini namanya kurva CDC. CDC ini ibaratnya badan penge uh, pengendalian penyakit di Amerika. Nah, dia bikin penelitian dan ini sudah di disetujui juga sama sama uh, ikatan dokter anak Indonesia ya, bahwa ini valid untuk kita pakai pengukuran sehari-hari di, Indo di Indonesia. Walaupun yang meluarkannya Amerika, uh, rasnya beda kan? Nah, Amerika kan rata-rata lebih uh, jolor lah badannya kan? Genetik kan? Kita bisa nyesuaikan, karena dia ini pakai statistik persentil-persentil ini. Nah ini, ya, jadi sudah divalidasi istilahnya tuh Jadi boleh kita cek IMT, ya. ada badan, berat badan, body mass index IMT untuk usia, ada tuh istilahnya tuh kaget ada untuk weight for stature, berat badan per usia nah, tapi ini skenario-nya baik skenario-nya nyantumi apa, berat badan sama tinggi badan, jadi kalian bisa santai lah kalian cuman apa istilahnya cukup tahu oh ini, Kak, kaget e, skenario yang nakal tuh dicantuminya berat badan tinggi badan, ayo plotting, nah kalian letaknya mana? misalnya misalnya dia berat badan misalnya berat badannya di ini dia, apa di, sampai contoh ini ya eh misalnya berat, dia umurnya berapa, misalnya 14 tahun kan nah, kita tinggal 14 tahun tuh di baris ke berapa nah disini misalnya kan, nah kalau dia anak normal nah dia harus punya IMT nya berapa, sekitar 18 gitu, ya. baca grafiknya tuh ya berarti beda-beda kayak normal berat badan tuh? iya, itulah, jadi kita harus di usia, di berat badan tinggal tinggi badannya juga, tinggal umur ya. baru kita plotting ke grafik ini oh. hmm. Jadi, jadi kalau skenarionya ini Kalau, misal, hmm. kalau misalnya ini Kak, penurunan berat badan itu normalnya harusnya berapa? Tergantung juga, eh. Nah, kalau penurunan berat badan ini, Kakak tuh dapat di slide yang cairan itu tuh. Dia ada klasifikasinya, ya, antara uh, nah ini dehidrasi ringan itu defisit 4%. Kalau dia 0 sampai 4% itu masih ringan lah dari berat badan. Jadi kita ukur dulu tuh berat badan awalnya sebelum, sebelum sebelum dia mencret berapa? misalnya 50 kg tuh ya nah dia berat badan sekarang berapa? misalnya anggaplah biar mudah ya 45 kg, berarti kan turunnya berapa nih? 5 kg ya? nah 5 kg berarti 5 per 50 kan? pakai yang persentase awal tadi nah jadi 1 10 kalau 1 10 kan 10% kalau 10% berarti dia lewat dari 8 tapi belum 12 dia sedang berat ininya tuh, gitu. itulah kalau klasifikasinya, cek di MTBS tadi dia gak hmm. ngambil mudah weh, MTBS tadi tuh, aduh diare sedang berat, nah ini kan dia jadi, kalau di puskes tuh dia lebih simpel. dia gak puringan atau sedang, dia di si berat. Nah, jadi kita gak, gak terlalu ini ya po nah, spesifiknya, sebenarnya ini kalau yang ribet-ribet ribet-ribetnya ini kalau pasiennya masuk ICU masuk ICU, nah itu Emang ada kalau ICU itu konsultan intensive care spesialis anestesi span KIC. Nah ini jadi dia diukurnya kan karena dia kan tirabaringnya lama kan ICU tuh nah, nggak semua nah, komplikasi lah pasien itu kan nah, kurang lebih kayak ini kalau apa klasifikasi dedrasi ya. Nah itu dari skenario itu. Normal BAB berapa frekuensi berapa frekuensi BAB yang normal setiap harinya itu berapa? Ya BAB normal biasanya cuma dua sampai tiga kali sehari, ya itu fisiologi ini, berarti pertanyaannya tentang apa fisiologi defekasi itu kan, fisiologi defekasi jadi kalau 2 sampai tiga itu masih normal lah, kalau ini itu kan, konsistensinya padat, ini kalau Diolah lebih dari itu nah, itulah sebenarnya masuk ke yang tadi gangguan ya tuh kan, kalau balik lagi ke MTBS tadi, ya berapa lama, nah ini klasifikasi nah eh oke juga kita ini ke apa onsetnya kan nah. Tapi ab ab ya, normal tuh dua sampai tiga lah kalau ininya masih ya memang kalau nak apa e, lebih ininya lagi cuman satu kali ya kalau kalau dia bagus apa pola makan buahnya nih ya? serat semua ininya kan nah cuman memang waktunya mungkin pasien tuh gak nanya juga dok normalnya kapan dok pagi apa? ini malam nah itu memang beda beda kan uh, ada uang tuh yang rutinnya pagi atau gitu, tiap abis sarapan gitu kan ada yang istilahnya malam itu udah masalah sih yang penting dia istilahnya teratur kan? nah, sama kata keluhan keluhan yang ada darah tadi kan itu nah, gitu, untuk paling edukasi deh karena hubungannya tuh kakek biasanya pertanyaannya ke psikosomatik itu istilahnya pasien itu sebenarnya sehat, tapi dia oleh banyak pikiran merasa oh jadi cak mentri, padahal normal kan nah itu istilahnya di counseling saja ya, pasien kalau kayak itu kan katekeruhan ya kan nah itu, ya nah, itu kalau korelasi klinis pertanyaannya nah, itu nah ini yang dari apa Elektrolit ini tadi ya, status fizi nah ini yang belum saya lanjutin ini dulu ya, nah ini yang apa natrium kaliumnya tadi kan, dia ngapain bukan ya. ya, Sebenarnya bukan cuma kalau elektrolit itu bukan cuma natrium kalium klorida. Dia ada juga eh, kalium, eh, magnesium. Tapi memang yang terlibat langsung untuk transport membran, eh, terutama cairan di usus itu tuh. Nah, dia natrium kaliumnya ini kan? Dia ngapain transport ini? Ini yang dipakai sama cairan tadi. Ibaratnya saya ini kalau kalau kalian masuk ke rumah Wong kan kalau kita kawan baik tamu baik-baik istilahnya kan tetep pintu cara masuknya tuh kan pintu dulu assalamualaikum salam misalnya. Ya, nah baru masuk kalau diizinkan kan itu kalau yang sopan santun misalnya ada juga cara yang cak maling kalau maling kan, wih diretas wih jebol, nah. itu itu namanya transport membran analoginya jadi transport tuh ada difusi dia langsung melalui lipid bilayer lapisan lemak dua dua lapisannya ya dan juga difusi nah, yang terfasilitasi, yang pasif. Nah ini jadi kalau pasif tidak butuh energi. Nah tapi kalau di usus kita itu dia butuh energi. Jadi dia transportnya secara aktif. Nah, Ini yang terjadi di usus. Ya. Nah usus pada kasus ya. Nah dia ngapo? Dak dak punya, da punya apa istilahnya? Sebenarnya cairan yang kita apa serap? Sama cairan yang ada di dalam kita tuh dia i, ibaratnya satu jenis. Ya, beda dengan kayak difusi. Kalau difusi sama ini, ini yang pasif ini ah, kan dia ada gradiennya nih, gradien konsentrasi istilahnya kan. kalau prinsip dia pindah tuh pasti dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Nah, itu kalau yang di sini ya sama-sama banyu. Jadi itu butuh yang namanya energi tadi, ya. Si ATP nih. Nah, ini jadi kaget kalau kita ini lihat lagi ya. Nah. Jadi sebenarnya ini yang ujar tadi natrium kalium ATP, ya jadi kalian, apal kelah, biar gak terbalik 3 natrium out, keluar 2 kalium yang masuk tapi 1 ATP yang dipakai nah, nokia 301 jaman dulunya yeah. nah, atau pakai meme ini natrium ya eh. boleh aku masuk? uji cewek ini apa uji, yang cowoknya nih oh, gak boleh boleh, aku belah yang pergi ya ujinya ke sekalian kalau oh, cowok kan tipikalnya itu kalau dia bosan langsung gak pergi nah itulah jadi kalau dari meme-meme ini kalian hafal nah pakai lah nih karena ini nggak terbalik-balik ini kakek natrium dua petigo ya masuk apa keluar nah jadi biar biar gak terbalik lagi inilah meme ini natrium tuh ibarat cewek dia nak masuk ngebuka atin ya? nah dia kasih tigo kasih yang lebih cewek tuh ngasih yang lebih tapi cowok telit dua dan langsung nggak keluar ya? nah mind I live ya jadi jangan terbalik lagi karena ngapo kakek nah di sini ya kalau lah paham tadi. Oh, gembok kalsium natrium kalium itu dia main di usus. Nah, kaget kaitannya ke sini darah tuh tinggi natrium ya. Kaliumnya rendah. Nah, sitosol ini yang di dalam sel ya. Di dalam sel justru natriumnya yang rendah. Tapi kalium tinggi. Nah, itu jadi kaget, kita butuh energi tadi untuk nak ngelawan perbedaan ini tadi tuh ya. Jadi dipakso istilahnya tuh. Dia tuh kuat sebenarnya tuh. Yang si natrium ini nak masuk ke darah. Ya, dari dalam usus mangkonya dikasih lagi energi boom masuk masuk loh nah kaliumnya keluar nah, itu, ya nah, sama kaget nah ini kalau kaitannya ke klorida ya. karena dia nih ya udah Kakak juga is intensif uh, jarang pakai klorin itu di ya. kalau di igd natrium kalium sering untuk karena memang ini ternyata kalau klorida itu dia E, ada kaitan ke asam-basanya ke bikarbonat ya. Nah, bikarbonat. Jadi ini kaget dia nak tentu ke pasien ini asidosis apa tidak. Nah. Jadi pH, pH darahnya tuh naik apa turun ya. Nah, ini kaitannya dengan klorin tadi ya. Ini asidosis tuh nah, sama sebenarnya kaget ada kaitannya tuh ke struktur ginjal ini ya. Uh, elektrolit elektrolit itu jadi bukan cuma di usus tadi kalau dia bermasalah bisa juga bermasalahnya di tubuh ginjalnya nih ini, ini ada natrium kalium ya, jadi uh, elektrolit tuh kita tidak bisa nyalah ke cuma di digestif deh kondisi ginjalnya cuman lo ya. Ini karena kan ada penyerapan pulang reabsorpsinya kalium ya. ya ini sebenarnya kaget di blok di blog nih, bro, kalian terdalam lagi ini kita sekarang butuh nobe oh elektrolit tuh ada juga di ginjal nah itu apa Ler, tujuan, learning isunya lah ya, sekarang tuh jadi kalian tuh kayak bikin ini dulu apa? Uh, overview dulu, ya, jadi itulah sebenarnya ipo kayak ipo tremi ini ya, ini kan kasus ini rendah, natremi nah, kaget, apa penyebab ipo tremi, nah, banyak, dia tuh bisa dari diuretik diuretik nih obat pelancar kencing, ya, biasanya kalau kalau yang dipakai itu kalau di puskes, ya, ini kalian mainnya diuretik nih kayak purau ya. eh, yang sering tuh. untuk edem paru, misalnya pasien sesak, eh, ya. untuk darah tinggi itu biasanya ACT, nah ini eh ini sebenarnya obat untuk penurun tekanan darah, ya, nah bisa juga hiponatriem itu, nah kalau kasus kita itu diari, ya, nah, ini yang kasus kita skenario dehidrasi, ya. nah kalau drain ini NGT sama fistula ini NGT ini selang ini makan dari dong, ya. nafsu, gastrik cuk eh ini kaget di blog digasip lah kita adonnya itu sekilatnya sus eh mana indikasinya untuk aku cara masangnya eh. nah itu jadi kalau ininya aku kita gejala-gejalanya -gejala biasanya ini nusa ban eh tidak ada garam G natrium ini kan banyak digaram maksudnya tuh eh nah jadi ban nya apa ya venya vomit muntah hanya anoreksia tidak nak sumakan hausnya mual jadi itu oleh karena terkait apa di gestep ini di hari Atau juga kalian bikin uh, jembatan penundaan ini, saltos, eh, stupor, atau koma, uh, koma penurunan kesadaran, neuroleksi tadi sama ya, eh. Saya Nah pasien kita ada letargi kan, tendon refleks, tidak ini. Ini, ini kalau sudah di neuro ini, ini dasi braknya itu. Tensi dada katet. Nah Caesar kejang, nyerikan kepala eh sama Stom, kanting. ini nyari perut eh. Nah, ini tadi dikasih barakat ya. Yang tadi ini beh, yang dikasih kita tadi disebutin kan? Sebenarnya itu kalau kalau kasus ini kalau di PDL kurang lengkap itu ya, satu sokalisnya alisnya harus setutu ya. Nah, tapi ini kan trigger ininya cairannya tuh kalian tuh kan. Atau pakai gambar ini boleh kalau nak ngepal, ya? tinggal pilih lah. Nah, ini kakek kalau kalau kita gitu belajar blok ginjal kalian ketemu coy ini kalian tuh langsung dikasih algoritma we ya kapan tinggi, kapan rendah, kapan kita nak koreksinya, ya. ini sekarang gue tuh nwe, cukup tahu dulu, eh ya. kita juga nge-volume, eh ya. usah diapa ya. kalau untuk ujian kecil kemungkinan keluar, ya. tapi yang setidaknya kalau kasus kita, kita ini kan kasusnya apa, dehidrasi diare kan, ya. nah, jalurnya pakai ini nih, hipopolemik, ya, ya. cairannya turun, dia hipotonik, eh ya. hiponatrimi, nah itu keceknya di os osmosis, ya. jadi kasus kita ke kiri ini ya nah ini kakek, yang, yang lain lain kakek lah kita pelajari di blog ya non live learning sabar ininya ya. ya nah, selanjutnya kalau nah kalium nah kalium cak mana nih kalau kalium kalium kan rendah juga pasang kita nih ya nah jadi kalau hydration ya nih imbalance nah ini kasus kita tuh tidak seimbang istilahnya untuk cairannya tuh kan jadi sebenarnya, nah, diari, ya. Nah, ya, terbukti. Ya, kakek kalau diperiksa lagi EKG, ini bisa ada perubahan, ya. Kalau hipokalem itu sebenarnya dari, itu, itu nambah ciri khas, ya, EKG itu. Nah, atau kalau kalian misalnya jenuh, pakai yang tulisan-tulisan terus, nah, kakak, tampilkan ininya, ya. Yang versi gambar, nah, kayak inilah. Hipokalemi. Kalemi itu ibaratkanlah dengan dengan ini pisang karena no, di pisang itu banyak kalium ya jadi aku bepokalium ini nah, dia bisa dari intiknya intiknya kati pisangnya kati makanan yang dimakan ya atau keringatnya terlalu banyak berkeringat nah tapi kalau kasus kita nih gastrointestinal loose ini ya. nah, memang muntanya belum ini nah, diari nah, ya Oke ini yang kasus kita eh ya. yang kanan ini yang biru ini nah, jadi itu kasus kita tuh sebenarnya satu di antara banyak penyebab-penyebab uh, hipokalemi lain. Jadi kalau kalian bikin misalnya ujian OSOKA, dikasih lab B, kalian sebut diagnosisnya hipokalemi, jangan itu. Eh? Hipokalemi itu istilahnya cuman penunjang, bena. cuman dapat dua ikonnya, ini Ini yang di kasus gitu kan. Nah, kalian bakal ditanya tentang yang lain. Eh? Nah, itulah jadi hipokalemi jangan jadi diagnosis, itu sebagai penunjang, interpretasi lab. Eh? Jadi, diagnosis utamanya diari, disertai dengan hipokalemi ya. Nah, itu kalau kalau kalau cara apa istilahnya baik ke Osoka. memang kalau Kakak Cak Osoka tuh mirip-mirip banyaknya dapat di pas apa stase ya. Oh, stase 1 2 otak istilahnya kalau Osoka tuh. Nah, jadi jangan istilahnya memancing ini kita rewek pas Osoka ke. Cak misalnya hipokalemi oh, itu memancing pertanyaan lain. Apa beh Penyebab hipokalemi lain. Nah, dem harus apalah loh nih, ya. Mende ada sentralnya. Nah. Jadi istilahnya Uh, apa uh, pas misalnya ditanya diagnosis sih eh, itu jangan yang cuman dari labnya Be, ya karena nah, nggak nah ini kalau nak biar ngapalagi mudah ya send and symptomnya asik asik world Dan ini tuh eh walk nah jadi pokoknya itu alkalosis sih eh. alkalosis ini dia PH nya naik PH darahnya nah ini kasus kita gak oh. kete ya Ngukur PH ya. nah kasus kita tuh yang ada weakness and fatigue ini ini yang kasus kita kan lethargy nah lesu ya nah ini benar ya kasus kita dapat dua gejala nah dia kalau kasus kita tidak ya, do confusion ini kan bingung kalau kasus kita tuh tidak nah kat eh ya, ini karena nggak masih kompos mentis kasus kita kan nah, itu ph tidak diukur ya di kasus kita kaca, jadi kita tegakkan nah, begitu nah ini ya, sama Pokoknya kalau kalian di blok klinik kaget kalian diadap ke dengan algoritma cek ini lagi pokok ya sama cek tadi memang turun kaliumnya kalo nah, kita nak kaget kita ini kasus kita kaget kaget kaget kaget kaget kaget kaget kaget kaget kaget kaget kan kaget kaget kaget kaget kaget kaget Jadi, jadi kalau misalnya kaget mana kaget ini kan, pas kaget yang nakal, kaget kaget kaget kaget kaget kaget kaget kaget kaget ya. nah jadi karena di luar ginjal kan ini kasus kita ya kalium. Dia jadi kalium itu penjelasannya ya pembagian kayak itu. Nah, besok kalau nak EKG nah, ada ciri khas sebenarnya kalium itu, ada gelombang U, ya. nggih. Tapi butuh be, ya. EKG ini agak ada blok kardiovaskularnya khusus yang bahasnya. Ya. Kalau sekarang nah, jadi kalian poinnya misalnya yang mungkin ditanya ini, kenapa berubah? Nah, intinya sekarang ini. Jadi, kalium kalium dari kan bagian dari NA katipiase, Ka katipiase itu kan ada di sel, nah sel itu bukan cuman sel di e, kolon atau di ginjal aja dok tapi di jantung juga ada, makanya kalau katipiase Ka terganggu di sel jantung jadi EKG nya juga abnormal ya. NKG lah, kita bahas di blok jantung ya, hapo bae kite itu ST nah ini sekarang gue tuno banget, nah klorinnya eh. Ya. klorin juga nih klorin ini kan kasus kita Nah, diari ya low hipokloremia gitu kan. Nah, ini kasus kita ya. Jadi itu benar ya, sodium ini kan. Napal tadi gue, ya. sodium tuh nama lain nah trium. potasium nama lain dari kalium ya. Nah, ini yang ada di kasus kita ya. Oke, respiratori ini kayak lawannya. 95 sampai 105 nilai normalnya, ya. Oke. Ya memang asam basa nih uh, jarang ya masuk di ini bukan kompetensi dokter umum ini istilahnya good to know. Sama, paling kalian tuh itu tadi. Tentu jenis cairannya tadi ya. Kalau di IGD ya. Itu kemampuan harus tahu ya. Nah, rumit memang ini. Nah Hipokloremi. Nah, dia ini ya. Kalau nak dilihat dari ion-ion sama apa, kimia klinik lainnya. Ya. Bisa juga dari AST, CK. Ya. Ini kaget di PK lah kalian per dalam ya. Good to know dulu sekarang. Nah, paling tidak kalian sekarang tahu bahwa natrium itu dia dengan klorida nah ini yang tahun akrab istilahnya yeah. jadi hipokloremia tuh ada kaitan dengan sodiumnya atriumnya yeah. nah, karena kita tuh kan jadi kayaknya Na plus itu kan kalau teori SMA apa? ion, positif kan nah kalau ion positif dia harus berkawan sama yang negatif karena gak tahu biar dia kakek stabil bergabung jadi NACL, NACL ini dia bisa ke nah, garam tadi micin ya inilah yang interaksi di tubuh gitu ya. jadi if you go down, then I'm going down with you ya. jadi dia tuh istilahnya ya bucin lah kloridnya, kloridnya bucin, yang senatrium. jadi kalau dia turun, aku juga turun something is forcing me to be with you ya. itulah kasusnya sebenarnya metabolic alkalosis, tapi kalian di kasus kita nih komiting, eh, ya. nah, muntah bisa, diari, ya. nah. nah diuretik, ya nah, itu mana ya? Nah, kalau nak untuk ujian kakek baca lagi nih gambarannya biar lebih mudah. Bisa juga ada hipokalemia itu dari NGT tadi, selang hidung, ya. selang makan yang masuk dari hidung biasanya karena dia tuh penurunan kesadaran pasiennya abo sudah istilahnya pingsan nih dan baca makan lewat mulut nah itu nah dimasuki ke uh, edung ya inggitnya. atau pasien yang ada muntah ginjal, atau gagal jantung ya. nah terus ini di kalimat selanjutnya skenario ini udah ngomong apa kekurangan cairan ya. segera diberi infus cairan isotonis apa sih cairan di tubuh ya. tadi cairan di tubuh itu jadi kalau dia 100% ya Cairan tuh 60% lebih banyak dari jaringan tiga banding dua malah eh okay. nah, cairan itu jadi kakek dibagi lagi 60%. puluh intrasel intra kan artinya di dalam eh ya. nah, intra di dalam di dalam sel ekstra di luar 60, 40, 20. puluh nah, yang di luar sel ini dibagi lagi ada nama interstisial 15%. belas persen nah ada intravaskular nah. Ya, ini pembuluh darah kan intravasular. Kalau interstisial nih cni ini biasanya di jaringan ikat longgar. Apa contoh ikat longgar? Kalau ka kalian ketemu pasien ginjal dia tuh kayak bisa sembuh, eh ya, sembuh sembuh bisa di preorbita di matonya, cak bengkak bengkak. Ada di pretibia ya, di kaki. Ini biasanya kalau di kaki ini pasien jantung, eh ya, preorbita ini dari ginjal nah itu contoh-contohnya nah jadi istilahnya dari mapping ini terbentuk di tubuh, di pola pikir kita oh jadi wajar kalau pasien kurang minum dehidrasi oh kacau galau isi dalamnya karena banyu nih lebih banyak dari persentase jadi nggak nah. uh -uh. uh, kalau pembagian cairan dalam tubuh tuh ya si ini pembagian cairannya itu berarti yang intraseluler ekstraseluler interstitial sama intravaskular apa beda iya betul nah yang inilah yang kakak merah ini inilah yang kalau dia cuma nanya cairan tubuh dari 60% tadi dibagi 40% dan 20% kan? intra yang lebih banyak eh intrasel 40% dua kali lipat dari yang luar kan nah, ekstrasel dibagi lagi ya ada interstisial dan intrafaskuler jadi kalau dari slide ini kalian uh, apa harus pakemnya dulu arti-artinya ya ya interstisial tadi jaringan ikat longgar ya nah itu jadi jangan terbalik karena, karena kalau tidak bikin diagram kayak ini kayak bingung kan ah intravaskuler nih sama udah eh sama-sama intrat itu apalagi jawab MCQ kan itu jangannya terbalik ya intraseluler di dalam selnya berarti kalau vaskuler vaskuler itu bukan sih kok sel kan vaskuler tuh jadi kalau kalian belajar histologi nah itu kan ada endotelnya kan ada tunika intima tunika media tunika adventisia, istilahnya tuh kan nah jadi bukan cuma satu sel, ini kalau vaskuler lebih dari satu sel pasti, ya kan? Kalau yang ini tadi dia satu unit sel, tuh. Nah, jadi e, tingkatan organisasinya, ya eh, pokoknya dia e, lebih apa tuh istilahnya empat puluh lebih banyak, ya? Kalau intraseluler yang empat puluh persen yang mana? Transseluler. Trans. Trans oh, transeh? Uh trans tuh kan artinya kayak ini dia trans seluler. Artinya dia nih pertengahan. Maksudnya dia tuh antara didalam, di dalam apa nak di luar sel tadi. Nah, itu. Iyalah sih sebenarnya tuh uh, antara sih kalau kalian tadi belajar sel tadi kan trans mekanisme transport tadi. Mana balik ke ending-nya lagi ya Selain ini tadi kan kita kalau NAKATPase itu kan ada ininya ada apa? Ada namanya tuh ibarat yang rumah tadi tuh nah pintu rumah kita gitu. di pintu tuh kan ada engselnya ada ininya kan nah ada teras ada ruang tamu gitu nah pintu itu sebenarnya yang transseluler ya nah karena cek ini kan ini sebenarnya ada cairan juga di dalam di dalam yang gerbang ini nih karena dia tuh cek ini kan batas sebenarnya kan batas antara luar dan dalam tadi, ya, nah, itu sih kalau ininya ya klasifikasi cairan ya jadi kalau kalau dari sini, nah ini kayak sebenarnya ada, nah ada istilah-istilah lagi tekanan osmotik, tekanan onkotik, ya, nah ada ujung, ada sebenarnya ini belajar pipa gitu kalau intravaskular tadi, ya, intravaskular tuh nah jadi vaskular kan pembuluh darah banyak ada nadi ada vena ada kapiler ya. tapi di sini dia mbak contoh kapiler ya ada yang lambangnya p ada lambangnya v ya nah ini v ini kaget dia istilahnya tekanan osmotik nah. atau onkotik kalau beberapa buku ada p ini dia tekanan hidrostatik nah hidrostatik nah ini kakek sebenarnya kalian belajar di cairan tuh ke edema tadi ya kaitannya jadi jadi intinya apa nih osmotik kalau kalian dengar dari panah ini ini ada venus N ya nah ada venus N tuh ujung pena itu ya ada kapiler ya nah jadi dia ini harus seimbang nih, istilahnya tuh ya antara nah, masuk sama yang nak dikeluar ke ya yang si osmotik tuh dia nyambak dia harus Menarik masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau hidrostatik lawannya. Nah, itulah jadi kalau... Kalau dia bermasalah, contoh eh osmotiknya dia turun. Berarti dia tidak panjang masuk ke dalam darah. Dia ngambang di transseluler, interstisial tadi. Di jaringan lunak. Timbulnya itu edema. Eh, pada pasien ginjal, atau pada pasien apa, jantung. Eh. Itu contoh penyakitnya juga. Kayak. kayak kita diskusi lebih lanjut, itu di blok. Di blog ini apa? Nefro ya. Eh. Karena itu banyak itu ada teori under overfill over feel, eh. nah, ini pokoknya kalian sekarang tahu kalau ada gangguan nah ini ada edema ya agak edema tuh banyak olehnya ada under feel eh, over feel. Oke, ini terlalu apa melenceng dari ini ya apa judul blog kalau kita bahas sekarang ya nah. halo ya Oh, ya loh. Suaranya kurang jelas. Mungkin ini speakernya oh, enggak speakernya jauh. Bagaimana? Tidak jelas ini. Bagaimana? Kayak mana? Bagaimana? Hah? Mana? Maka pendengaran inta. Pendengaran eh. Sudah kedengaran ininya? Bagaimana? mekanisme kerja cairan isotonik itu pada tubuh manusia. Oh, cairan isotoniknya, ya? Uh -huh. Ah, jadi nah itulah kalau dari ISO tadi kan ISO sama tonus tonisitasnya. Tonisitas itu uh, dia di dipengaruhi sama yang ini tadi ada tekanan onkotik tekanan hidrostatik yang gak, gak jelas ini tadi. Bangkonya itulah mekanismenya intinya kita harus punya gambarannya dulu. Jadi dia kakek yang input tadi dia masuk lewat ini kan. Ini ini kalau kalian uh, kalau kita punya ini ini kakek si selang inputnya Nah, disambung ke panjang Nah, ini sih infus yang isotonik tadi, ya. Ini cairan isotonik. Nah, cairan isotonis itu masuk, netes tes, itu nggak diatur. Biasanya GTT 20, maintenance, yuk. Nggak kalian order ke perawatnya masuk deh. Nah, ini ke dalam kanulanya Nah, ini kan, ini dicocokkan, yuk. Eh, Pak, bu, kita pasang infusnya, ya. Nah, ini, inilah yang ke venanya itu, ya. Nah, vena pasien, ini. Nah, vena vena pasien yang paling perifer, yang paling ujung, jadi kalau masang infus urutannya dari ujung ujung kalau ujung tidak da, dapat di di ujung jari di ujung tangan nih telapak tangan tuh tangan naik ke pojok, ke tangan ke siku nak sampai kayak uh, kalau tidak baca ada baca dia konsul aneh Biasanya pasang di CVC, di leher atau masang intraoseus. Ya. itu kalau kalau mekanisme masuknya cairan dulu jadi dia tuh ada mekanisme masuk dulu kita harus kebayang dulu anatominya. nya jadi dia ini dari dari selang ini infus dulu ya, nah, nah masuk ke ini nih sebenarnya dia kanula nih kalau nama lainnya aboket aboket nih kalau kalian sering order di nah jadi dia masuk nah melalui jarum jarum ini kan masuk uh, nusuk ke vena tapi di vena ini kakek lapisannya sebelum ke vena ada ini dulu apa, ada uh, kulit kan, nah dia kulit itu kayak di alcoholkan dulu di desinfektan masuk ke subkutis. Nah, subkutisnya nembus dia ke otot juga sebenarnya tuh ya. Eh. Nah. nah. Baru dari otot tuh, dia ke vena nih. Nah, dia masuk ke vena. Nah, di vena ceritanya kakek dia nak memperbaiki kompartemen tadi. Ya. Eh. Nah. Jadi kalau dia dari posisi di subkutis ini dia sudah masuk ke vena. Vena itu kan sebenarnya kaget dia sama dengan vaskuler eh. Nah, jadi dari vaskuler itu dia maksudnya kecairan intravaskuler. Nah dari intravaskuler dia kakek uh, ngalir ngalir kemana ya? Eh? tergantung kebutuhannya di mana Kalau dia tadi lesu, lesu tadi kan dia nak ke otot. Ada. Ya, nah, nah dari dari otot, nah dia paling pindah dari otot tangan tempat infus. Misalnya dia nak, nak berjalan kaki, nah dia kakek nak berjalan kan ke otot kaki misalnya. Kalau dia lesu berjalan kan, ini kan lokasinya tadi otot tangan pertama masuk kan. Nah dari otot kaki ini kaget, apa bed pembuluh darah yang memperdarai otot kaki, misalnya di, di betis ya, otot-betis. Nah. Dia kaget, kan mak ini, aduh namanya otot uh, tuh di, nah, kalau kita zoom lagi ya, nah, ini si paskulernya tadi, nah ini kaget, aduh, insersi ototnya. Nah, dari otot ini, dia masuk cairan tadi, ya. Nah, itu tergantung uh, kebutuhan dari si uh, otot atau jaringan lain yang perlu sama cairan itu. Nah, dia kaget di otot ini kan, istilahnya organ. Nah, dia punya sel. Nah, sel itu tadi dia kaget, bergerak pakai NAKTPA tadi. Ya, nah, itu dia cairan. Tuh, dia kalau dia uh, cairannya apa, cukup sinatriumnya tadi. Nah, dia memper, memperbaiki natriumnya tadi, kan? Nah, itulah cairan tadi. Kita harus klarifikasi istilah dulu, eh, uh, apa, we? isi dari si cairan isotonis tuh jenisnya apa ya? Nah, itu itu harus harus kita kenal dulu. Jadi cairan isotonis itu komponennya kurang lebih kayak ini. Nah, ya. Ini kristaloid namanya tuh ya. Nah, jadi jen kita belajar jenis-jenis cairan ini. eh Cairan itu, nah sebenarnya kayak banyak klasifikasinya cairan tuh ya. Ada cairan berdasarkan uh, kegunaan, ada pemeliharaan, ada defisitnya. Nah, ada yang tadi, pokoknya intinya dia tidak menormalkan si uh, kondisi ini gitu, apa? Nah, isotonis ini, ya? Nah, kurang lebih kalau, biar lebih mudah paham, gambar-gambar ini inilah isotonis tuh, ya? Jadi, dia, contohnya ada NS. Normal salin, NS tuh, ya. Ininya, ya? NS. Normal salin. Nah, salin ini kan artinya salinitas garam garam ini maksudnya apa? Na Cl tadi ya nah 0,9% inilah yang tonisitasnya tadi nah balik-balik kalian tonisitas nih mirip cek molaritas molaritas itu kan kalian belajar dulu apa? mol per volume kan kalau di kimia dulu kan intinya bahasa awamnya apa? kekentalan nah itu ya jadi dalam cairan ini ada 0,9% si ACL Jadi Ibaratnya Kalau Satu sendok NS nah, Kalau 0,9% Itu cuman? 9 per 10 Nah 9 per 1000 Jadi Bayang ke kalau ini Bisa 1 Hampir lah 1 per 100 Jadi 1 sendok Garam Itu harus ditambah dengan 1100 sendok e, Banyu putih Nah itulah Jadi dia sebenarnya Logika ya, Kalau Satu sendok Garam untuk sepanci weh, sepanci tuh gak nyampe seratus lo kan asin kan nah, jadi itu sebenarnya NSL tuh ini tuh gak, gak terlalu asin-asin uh, kan -asin. nah intinya dia jadi expand volume volumenya meningkat ya yang dari dia udah hidrasi kan diliat medication jadi dia, nah kalau dikasih obat dia diliatnya kan artinya pun diencer ke nah dan to keep vein open nah jadi venanya masih terbuka jadi dia biasanya dipakai untuk resusitasi Ya, resusitasi ini maksudnya, ibaratnya Cak, kalau kalian UKS itu P3K lah, pertolongan pertamanya ya, pada kecelakaan. Jadi kalau kalian praktek lagi, ini kan ada, apa istilahnya, uh, jungkit-jungkitan jungkit lah, mainan teker ya. Nah dia kanan-kirinya sama nih, itu lah isotonik. Jadi dia dengan osmolaritas cairan tubuh kita dia sama. Terkejut lah tubuh kita tuh, kekentalannya mirip gitu sama-sama encer lah orang babe ya. Nah, tapi Kak perlu ngaruh untuk menyeimbangkan apa yang kurang dalam tubuh itu ya, Kak. Yo. Kan ya memang pasien tadi kan hipogalor ya. Turun galon. Natrium. Natriumnya kan klorin ya kan? Oke, Kak. jadi dia enggak diseimbangkan sama si isotonik tadi. Nah, tapi Kakak memang memang ado di blok, di blok ini, apa gawat darurat, ada hipotonik, ada hipertonik kayak gitu Nah, hipertonik ini lain lagi hipotonik ini contohnya, dia gulo Gulo, gulo ini dia jadi, dia lebih enteng kan Hippo itu lebih rendah, jadi lebih enteng Nah, kan? dia makanya kalau lebih enteng kan, kalau nyungkit-nyungkit dulu, lebih dikucu Tapi yang lebih bontet, lebih di bawah, nah itulah hipertonik Nah, hipertonik ini contohnya, dia harus nggak cepat ya? Gue slow monitor BP kan, nah, untuk NA kan Nah, ini kaget kita nah ini Daily we ini untuk angel jangan diberikan kepada cedera kepala atau ke enam eh ini kan palaknya dikasih ini oh kasar eh kasar gulung itu ambil suka sampai ini ilustrasi ini makna ilustrasi ini karena dia bisa ada Pak, ya man tengah eh delima pertama nanya kalau Komposisi cairan dengan dalam tubuh dengan jenis cairan dalam tubuh itu sama berbeda dok? Komposisi dan jenis. Ya? Nah mungkin ini kalau kalau jenis jenis itu sebenarnya bahasanya nih isotonis apa dia atau hipertonik. Jadi jenis itu sebenarnya lebih mencerminkan uh, ininya, apa kekentalannya maksudnya itu. Oh jadi kalo, itu kalau bahasa hiper itu tuh hmm, jenis cairan ini atau jenis cairan, jenis cairan tubuh hmm, atau jenis tuh menurut tujuannya tadi tuh kan? cairan tuh ada kalau tujuan ada cairan resusitasi untuk yang pertama kali resusitasi nah kalau dia sudah sukses lah stabil ini tujuannya stabil kalau dia lah stabil dia kaget dilanjut ada namanya cairan maintenance nah ini ada kalau dia klasifikasi menurut tujuan kalau kekentalan tadi tonisitas tadi kan nah tonis tadi ada apa Isotonis, hipo atau hiper kan? Iso sama, hipo lebih rendah dari kentalan tubuh, kalau hiper lebih kental. Ya? Nah, kalau kalau menurut tujuan ini tadi resusitasi untuk bikin dia stabil sampai stabil, baru dia maintenance atau rumatan nama lainnya atau lanjutan. Nah, ini ini istilah-istilahnya ya? kalau kalian kayak anestesi ya ini jadi kenal sekarang. Oh, cairan tuh Misalnya konsul yang coba coba loading loading itu artinya nama lain dari resusitas juga. Oh, kasih awal loading gua ya. Yeah. Jadi, jadi pertama kalinya, nah, pasien tuh da, da, belum dikasih obat apa-apa di GD tuh. Nah, langsung loh, langsung nih. apa kasih whole blood? Nah, misalnya itu suami mau pasien kecelakaan gitu kan. Nah, itu skenario nyonya kan. Wih, dibentak-bentak keluarga pasien kalian tuh kan. Nah, cepet cepet lari, lari sana lari sini, Ambek lah ini gitu kan. Nah, ini cairan resusitas Namanya tuh nah tapi ketika dia sudah mulai stabil tensinya mulai naik kan dari depedaran banyak ah kita turun ke, tidak boleh gitu kasih kalau reseptas ini kocor istilahnya tuh dosisnya tuh kalau di IGD Eh, di, jadi kocor tuh input setnya tuh jebol apa di di lost kah kalau pacet se se apa malang kakak tuh pernah dapat kalau dulu, pasiennya di bedah dulu pasennya dikasih lagi apa dikibet lagi sama tensi tensi tensi darah tuh jadi uih sambil diperes ini cepatnya kalau kita normalnya sekolah itu kan sekolah itu 500 CC itu habis dalam bisu sehari itu habis dalam dia kurang lebih lima menit nah itu nah contoh resistasi nah tapi kalau cak maintenance nah dia sudah mulai naik tensi enggak boleh gitu kasih koca terus pacet jebol nah itulah dia rumah lanjutan dikurangi tetesnya Oh ya lah maintenance me, 20 gtt20 gtt10 itu kalau contoh kasus uh, apa dia kekurangan banyak cek kehilangan banyak cairan ini tapi beda kakek, kalau kalian misalnya dapat pasien justru dia edem paru Edem paru tuh parunya banjir Atau dia sakit ginjal misalnya nih. Atau dekom kom hepar nah, Itu justru lah, over volume namanya tuh Kalau over volume jangan dikasih cairan banyak Justru GTT gitu nya harus asnet Asnet tuh apa? Asal netes nah, Itu istilah-istilah klinisnya sih Nah jadi tuh kakek, kalau dia kurang Kita harus naik ke, jadi, jadi seni lah main cairan tuh sebenarnya kalau tahu jenis kita atur baik kalau dia kebanyakan nah dia bisa baik kebanyakan aku dia diabetes nah itulah dia tuh diturunkan dosisnya ini over hydration no? mudah-mudahan dengan gambar ini kalian lebih kebayang Dia tuh banjir tuh kalau kalau cairannya tadi gak kali maintenance dan turun ke nah ini bisa ke jantung eh. banjir tuh bisa dimana baik bisa di jantung itulah jadi kaget dia uh, edem paru biasanya tuh konsulnya ke SPJP atau ke kan, besok dia ada mata. nah, apa ada bingung, ada kejang ya nah. dari paru-paru ya. bahkan bisa dari mual muntah ya kalau di perutnya. dan di kaki ada mana piting misalnya gitu ini sih, ini, inilah yang namanya medicine is science and art jadi setelah kalian tahu ilmu teori-teori awang-awang tadi yang segala molekul-molekul apa? Atap apa-apa yang ini ginjal ini contohnya kan ini ini sainsnya gitu tapi art gitu seni gitu nah ketika kalian sudah dapat pasien nah itulah dia kaget kita main ke sini oh kalau cairannya lebih kurangi kalau cairannya justru kurang kita tinggal ke ya nah, itulah jadi sebenarnya kaget ada tadi cairan nah sama yang aku pertanyaan nona tadi komposisi nah komposisi kalau dia inilah contohnya kalau kristaloid nih Kristaloid ini iso, isotonis ya. Eh? Ini yang isotonis karena, nah kakak ambek uh, kristaloidnya sebagai komposisi sementara sebenarnya kakak kalian baca man, di jurnal yang kalian di lain tuh ada juga kakek yang hipertonis hipotonis itu lebih lengkap ya. Tapi kita kita sebagai dokter tidak perlu ngapal-ngapal seluruh komponen ini karena karena kakek kalau ya terutama kita dokter umum ya kakak, kalau cairan ini kakak, kalian konsul lagi ke DPCP dokter penang jawab pasien kalau di IGD atau di bangsal. Nah istilahnya tapi kalian tahu oh dok izin dok e, mau ngelapor, kan, pasien ini udah dicek no elektrolitnya nah jadi kalau kalian ngelapor ada data elektrolit itu kayak -kay, konsulennya lemak oh iya. sudah kita cari yang Na nya lebih tinggi ya kaliumnya lebih tinggi kan tapi kurang lebih kayak inilah yang yang yang sering di igd ringler laktat kalau disingkat uang rl nah, contohnya kalau kalau kalau kita main koreksi koreksi apa koreksi elektrolit kalau dia pasien yang lebih hiponatremi kita beda ns karena dari komposisi satu lima empat lebih tinggi kan? Nah ini ini ini ini yang namanya tabel komposisi tadi ya. Nah komposisi kalau yang sebelumnya nona tadi nanya apa? Jenis kan? Kalau jenis yang tergantung klasifikasinya tadi klasifikasi tujuan atau ke klasifikasi untuk yang tonisitas tadi kekentalannya kan? Kalau komposisi memang lebih ke si elektrolitnya tadi. Nah inilah elektrolitnya yang lebih uh, sering di apa? Cantumkan natriumnya kan? Kalium klorida. Eh? Bahkan ada kalori nih. Nah kalau ini dia dextrose kan dextrose nih ee, gulo istilahnya tuh ya eh? kalau kalian belajar biokim kaget ada monosakarida dari lah eh. dextrosa nih eh ininya apa maksudnya tuh yang monosakaridanya tuh eh. Eh, uh, itu, itu kaget di biokimnya gitu pendalamnya itulah jadi komposisinya tuh ini ya dok N K M G C ini hmm, jadi kalau caharing kere kan? dia punya nah trimnya kalinya 4 kaliumnya empat ya ada dia. iya inilah komposisinya jadi memang beda cairan beda ini kandungan klorit bahkan beda pabrik beda belum ini apa beda lagi ya nah itulah jadi tergantung apa masing-masing tempat kalian praktek kayak gitu kan nah ada rl bahkan kalau kalau contohnya kalau di kayak isip di pertamina rl yo dia sering makainya tuh kan maintenance. -nya. tapi kakek kalau di muara enim kagak kemaren tuh ashering justru. Nah. jadi itu sih yang penting kalian e, baca ininya jenisnya apa. oh kristaloid, eh, da isotonis kan? itu dia sih kalau yang penting itu tahu prinsip. jadi tabel ini, yo istilahnya, kalau ada apa-apa lian, yo kita tahu interpretasinya. oh yang natriumnya lebih tinggi kita beri taske hiponatrimi kasih ns. Kan? nah kalau dia ada hipokaliemi, kalium kan ada di ring gelat. hati deh, saya udah sama dirimu, sudah RL batu pasiennya kan kalau dia biar uh, normal kaliumnya atau kalau nak klorinnya hipokloremia nah, 154, lima empat ya Itulah si permainan bahkan bahkan ada kalau kakak dulu stasi anak istilahnya cairannya k a e n nah kaget diatur kenyo. Nah, cek yang di foto kakak kakak tunjukkan tadi mana eh? yang ada gambar jungkat jungkit tadi ininya nah jungkat jungkit ini kan D limo setengah NS, nah jadi dicampurnya antara D limo sama NS, D 1 satu, nya dua. Tujuannya untuk apa? Nah mungkin pasien-pasien itu kalau D limo kan ngambil kalori, nah D limo ada kalori, NS gak ada kalori alanya. Nah tapi mungkin pasien itu sudah dia energinya kurang, bahkan ada pula gangguan elektrolit. Nah itu ada kasus-kasusnya. Contohnya ya kalau kalian jago bedah, nih kakek, jadi dia nak cepat injer atau dia biasanya ada ini kan ada DM ya? DM dengan uh, gangguan itu biasanya ada nefropati DM ya gangguan ginjal juga nah kurang lebihnya lah, seni seninya jadi uh, walaupun apa uh, bio komplikasi nah cairan itu bisa di di apa variasi uh, ya? komplikasi penyakitnya jadi yang tidak ada cak blok kita praktektur tuh uh, po, persisnya dengan textbook sudah tinggal copy paste dari teori ini kan nah, itulah guno seninya tadi kan nah kamu kaget sebenarnya kaget tergantung deh kehilangan apa pasien itu aduk apakah dia darahnya yang hilangan apakah dari plasma ya, atau dari NGT nah ini ini kaget ada variasi variasi lain sebenarnya untuk terapi cairan tuh. tapi kalau di hari ini biasanya nah NACL 0,9% nah karena kandungannya NA nya 120 kaliumnya 25 yang dicarian ya. nah paling tidak kita untuk kasus ini nah dapat istilahnya tuh dari referensi ini kan. Nah. Kita pilih yang nah di hari ini kan kasus kita nek NaCl-nya 0,5% persen dicampur sama ACL kalau dia hipokalemi ya. Kalium klorida 20 m, ini mili ekwi per liter. Nah, itu. nih contoh contoh kalau uh, apa? pas di klinik kalian bisa milih jenis cairannya ya. Nah, sama namanya gini. Nah, eh ini tujuan belajar diarik jadi kalau misalnya MCK ini sebenarnya kita gitu kalau ini kalau kakak ketemu kasus-kasus di UKD ya, kakak, kakak sebenarnya tadi nyari juga ya kasus-kasus yang blok fisiologi tapi nggak ketemu ya itulah kalau kalian misalnya ada yang cak MCK cutting kasih kakak ya biar kakak pilih ke ya biar, biar ini apa, nah ini lemak kan kalau yang MCK yang blok operan kan, jadi kita gitu. nah, kalau cak ini itulah sebenarnya kalau UKM PPD dia kalau klinis klinis nih, nah, nanya tata laksananya, oh, eh. ini sebenarnya gue nobe, apa? Nah, nanya gejala, eh. jadi kalian, uh, dia kalau klinis nih, apa, nah, ini enzim penghambat, ini kan? Nah, ini yang yang sebenarnya blok dasar, ada siklase ini, ini gangguan yang di kolera ini, kucian beras, eh, nah. aduh, nah, kelainan eh. diari diari ada menyemprot, eh, ini variasi variasi diari itu jadi bisa, nah gangguan ini diare dengan gizi buruk untuk kasusnya tuh ya. nah, diada dengan gangguan enzim nah, atau dengan nah, gangguan ginjal akut ya. jadi dari ginjal tadi kan kakak la itu, tuh ya. ginjal ngatur untuk reabsorpsi elektrolit juga nah. ini kalau dia ada aki, nah ini kasus yang menarik, ini dulu kakak ingatnya nih eh, yang ajara kakak dokter Zulher cerita, pas dokter Zulher presiden aku koas ya eh? nah dulu kan kiler tuh apa gurunya jadi dulu banyak pasien kolera ya jadi di hari ini kalau zaman dulu kolera nah dia banyak yang namanya akut tubular necrosis nah jadi necrosis kan selnya mati ya tubular ini jadi kalau ini nefron anjaman ginjal itu kan kapsula Bowman nah ini tubulus tubulus eh, proksimal ya glomerulus eh, distal kan ada ke pelvis renalis connectivus ya. Ini mati ya, loh, ya yang di dalam ininya nih. Nah, yang di bagian sini, yang ATN itu gangguannya. Nah, jadi dia dari karena track mencretnya terlalu lama, ini puasa dulu kan, nah, bat sedikit. Nah, jadi itulah dia rusak, ya. Sel ginjalnya, kalau nggak nggak ginjal akun. Nah, ini contoh, contoh. Sebenarnya di hari itu jadi bukan belajar pencernaan begitu. Nggak karena elektrolitnya tadi, kita harus tahu ginjal, harus tahu organ lain kan di Nah ini ada juga nih dia diari, tapi diari di sini bukan gejala utama nih, ini gejala tambahan, ini keluhan tambahan, ya karena pasien ini dia ada benjolan di leher, nah ini benjolan di leher ini tiroid, nah, itu jadi ini cobaan kan soal diari jawabannya ada pilihannya pula. padahal boh, tiroid nih, eh. nah itu jadi ngapu ngapu dari tiroid pas ke diari, nah itu kita harus tahu dari dari Apo di hari ini saraf apo jadi kan di kolon tuh. Nah kolon tuh ada yang namanya peristaltik Nah peristaltik itu diatur sama yang namanya hormon sih, tiroid tadi. Nah dia tiroid ini sebenarnya ke Nah ini contoh-contoh kalau kita kalau cuman istilahnya nge Google di hari. Nah tapi tidak paham konsep dasarnya. Nah jadi itulah ketemunya referensi yang beda. ya Justru ke tiroid, eh. nah ini jadi, ininya harus holistik, ya eh. kalian belajar. Nilain. Oke, inilah, kakak Rasul lah, inilah, yeah. nah, ini kaget, dap daftar pustakanya kalau nak lebih dalam lagi ya, memang banyak anak anestesi stasiun, ya, kalau yeah. kasus, -kasus ini nih untuk elektrolitnya Oke, itulah ininya, ada yang masih mendaki kira kira Nangka, nangka, nangka, Inka tadi ya, bukan? gini Kak. Oh iya, lagi lah. Yang mana? Makasih, nyebab penurun, penurunan berat badan apa, Kak? Berat badan ya? Iya. Nah, itu kalau berat badan itu kan sebenarnya badan tuh punya berat. Nah, kalau kita belajar balik ke fisika lagi ya. Nah. Dia, metabolisme sel ini dia turun juga ya. Balik-balik sebenarnya berat badan. Ini. Kita harus, uh, nah, dari dari cairan tadi aman tadi dia ya komponennya kan ada ekstra seluler nah ini badan gitu ada 100 ini jadi yang yang kalau ditimbangan tuh yang lagal lalu kan nah ini berat badan jadi sebenarnya berat badan tuh ada faktor dari banyu dari cairan 60 ya jadi kalau cairannya turun tadi nah berat badan otomatis turun juga tapi sebenarnya kaget ada lagi ya karena kasus ini kasus cairan yo ya itulah jadi yang harus dihafal ke mengenai uh, etiologi berat badan akibat apa ada gangguan di chest, ada di cyst tadi ya, di paskuler nah kalau dia kalau-kalau berat badannya dikasihkan turun kan? nah kalau dikasih turun ya no, itu tadi di ya, banyunya juga turun banyu yang diserap di apa khusus tadi kan maupun yang dipakai tadi kan, nah tapi kakek kasus-kasus lain sih banyak ya, eh? ada juga berat badan tuh turun, nah kalau tisunya nya nih yang jaringan kakek itu yang kalian pelajari di blok-blok uh, kedepannya, nah, tisu adalah apa jaringan kan banyak kan persisten ya baginya, nah, kalau bersistem ya contohnya kalau yang kasus sering uh, apa berat badan turun misalnya TB ya, eh? kasus TB ini BB-nya turun ya. Kalau kita bahas. kalau kasus kita dengan ya, di hari ini langsung ke waternya nih. Ya, tapi kalau mungkin dari faktor tisu nih. Kalau kalian penasaran ada tb misal kasus tumor-tumor, seluruh tumor-tumor berat, -berat badan turun ya. Karena tumor nih hipermetabolik. Nah itu. Eh ya, jadi, tapi kalau kalian istilahnya dapat kasus uh, endokrin ya. endokrin ini contoh tadi tiroid terlihat juga berat badan turun ya. Jadi kalau kalau kalau apa? Kalau berat badan itu tidak khas sih kita untuk diagnosis, ya. Jadi karena dia banyak faktor, ya. Kalau kalian istilahnya bikin apa? Berat badan turun nih, ya. agak, agak bikin slide baru, ya. Nah, jadi kalau dari faktor ini tadi berat badan tuh ya, yeah. jadi kita tinggal dulu yang berat badannya apa, kasus yang turun apa, naik, ya yeah. nah, kalau turun tadi kan faktor dari cairan sama jaringannya kan kalau nah. kasus kita di cairannya diari, ya yeah. nah, itu, ya yeah. tapi kalau kalau sebenarnya bukan cuma cairan, kaget berat badan itu indikator lain, kalau ngukur kalau, terutama yang naik, ini kan justru obesitas, ya, obesitasnya justru yang parameternya lemak. Nah, jadi bukan cairannya. Karena kalau yang justru cairannya meningkat ini kasus-kasus edema ini batik ya. Nah edema ini ada bisa faktor ginjal, lah. dari kasus edema jantung. Bah, ada juga sirosis hepatitis ya. dari dari apa hati deh. Nah, ini secara sepatis dengan, dengan ginjal ini dia biasanya ada namanya hypoalbumin. Nah itu ya. Nah, jadi itulah. sebenarnya. jadi kalau berat badan banyak dia tidak sensitif untuk menjadi ke, apa, uh, diagnosis atau yo. Jadi kita harus cari etiologi lain. Di lain ya. Oke itu ya. Dari berat badan tadi. Eminya. Ya, Yang empat, eh, eh. hmm. nah ya um, mau nanya, Kak. Jadi, apa yang menyebabkan dia itu BAB-nya saya? BAB-nya saya ya, eh? hmm. Nah, jadi kalau BAB cair itu dari gangguan ininya tadi, ya, Bang. Nah. gangguan NAK atau nya tadi sebenarnya, ya. Jadi, kalau kita jengok lagi yang ngatur yang ngatur dia cairan tuh nak masuk atau keluar itu ada di pompa ini tadi nah jadi kalau kalau kita istilahnya ini kan Makasih ini darah ini dikiri ini kan blood, ini darah ini. nah ini yang usus kalau kalau dia istilahnya BAB-nya cair otomatis kalau BAB-nya cair itu banyu yang di usus banyak nah intinya itu kan Nah, airnya meningkat. Nah. Jadi kalau airnya meningkat, otomatis banyak dibuang. Nah, itu dia air yang di dalam darah dia justru turun, ya. Nah, itu jadi mekanismenya dia cair terjadi karena ya darah air terlalu banyak diusus. Ya, dibuang dari darah akibat. Nah, yang ngebuangnya siapa? Inilah NAKATPS tadi. Ya. Nak ATPase ini terganggu oleh apa tadi? Intinya gangguan elektrolit, eh. Ya. Nah, gangguan elektrolit terjadi kasusnya oleh apa? Nah, ini dari kasus ini memang anamnesisnya tidak lengkap, eh. Ya. Elektrolit ini banyak tadi itu kan? Kakak tunjuk kan? Nah, balik-balik ke sini tadi. Kalian sementara apal ke yang kalau anak muda Ya, dari gambar-gambar inilah. Nah, kalau natrium, ya yeah. pasti kedu, aku karena cuma diari, baik atau ada penyebab lain. Eh. Nah, ini contoh dari natrium. Nah, dari ininya tadi, ini yeah. kaliumnya juga. Nah, ini kan banyak, kan? Nah. Yeah, jadi, istilahnya diari boleh uh, kuat, Nah, atau dari koordinil, dari ginjalnya, ya yeah, Jadi, itulah di skenario kita. Uh, istilahnya belum mendapatkan keterangan uh, keterangan keterangan tambahan ya, untuk menyingkirkan uh, diagnosis bandingnya kan? tapi memang kalau dari diare sudah terpenuhi kan yang kakak tunjukin tadi rata-rata ada kan? ya yeah. dan jadi kalau kalau sebenarnya ya, kalau kalian kaget uh, case apa misalnya pas OA atau ini pasien tuh tidak do cuman dikasih lab Elektrolit ini, beh pasti udah dikasih juga. Hb hatinya, eh. Nah, kalau kalau dia, nah ini kan, kan cuman ini beh data kita tuh, kan. Sebenarnya lab tuh, lab labnya, eh. labnya kalau kalau misalnya kakak apa, uh, istilahnya praktek, ya eh, pengalaman. Dulu. Nah, lab ini tidak langsung elektrolit beh. Be. Lab ini harus kita cek juga darah rutin. Nah, darah rutin cek mana? Kalau dia misalnya leukosit, white blood cell ya, meningkat, nah ini biasanya memang infeksi dari ya. Nah itu dari lab. Nah pemvis ini, pemvis ini dia kan cuma nyebut bebe, berarti kompartemen Nah itu kita harus tertutup dari ya dari kepala sampai ke jempol kaki. Nah kita pastikan nih ya, kan ginjalnya cak mana kan heparnya ada dari hepar tuh apa? Pembesaran hati, ya tuh kan? Nah, palpasinya, kan? Nah, itu sebenarnya kaget di penyakit dalam, ya? Lebih gali lagi. Tapi setidaknya dari skenario ini sudah apa, bagus untuk mengenali kalian, lebih semangat lagi belajar, kan? Oh, iya, berarti memang tadi, kan? Kita balik ke hipotesis. Nah, ini tadi, ya. Dari Nah, ya, yeah, dia radang entah di lampung atau ntar di usus, nah yang baru kan, dan ada gangguan elektrolit, ya itu sih, ya soalnya impusnya kayak mantu, masih ada yang enggak kira-kira? Atau, atau ada Yo, yang mana? Mana ini? Yang mekanisme lemes tadi itu mana tuh dok? Lebih jelasnya? Eh mekanisme lemas eh? ya? iya nak nulis kenyataan dok. yang ini ya. Eh? nah, lemas sebenarnya dari sini tadi energinya turun, dapat ya, tu, kan? jadi kita nulisnya cak bentuk kerangka konsep ini, dok? Eh? mekanismenya? iyo kalau kalau untuk yang kasus kan, kan kanon kalau kita ada menjawab kasus lemas su banyak. tadi ininya dokan, ddd ini bukan cuman kasus diariba ya, yang ininya. nah, ada dm, ada kalau nak endokrin kan? jadi lemas nih sebanyak dari anemia. Nah ini kita kalau kasus tadi kan kurang konsep ya. Eh? Nah kalau anemia kan hb turun. Nah hb turun nih, dia intinya hb itu kaitannya bu hemoglobin membawa oksigen kan. Nah oksigennya turun. Nah oksigennya turun, dia jadi lemas. Nah, yeah. nah tapi kakek kalau di anemia yang digali, sih hb turun? Nah, habis turun apakah dari produksi, apakah ada dari gangguan penghancurannya, ya? Nah, biasanya kalau dia habis turun berarti logikanya lebih banyak hancur dari yang dihasilkan. Kalau yang produksi ini biasanya, nah anemia, defisiensi, besi, nah, itu Kalau dia hancur biasanya ada alergi biasanya. Nah, itu contoh kasus-kasusnya kalau kita nak brainstorming, ya? Nah, kalau DM, aku dia pacar lemes? Lemes tadi berarti kan dia energi turun dari kan? Energi turun. Karena apa Gula intrasel. Turun juga. Sementara. Gula darah. Di DM naik. Nah inilah jadinya. Muncul pacak lemes. Pasian itu kan. Gampoh. Kalau gula intraselnya turun. Dia otomatis. Metabolisme. Turun juga. Nah. Apa sih kaitan. Gulo sama metabolisme. Kalian dulu pernah belajar C6H12O6 ditambah oksigen, jadinya CO2 tambah H2O. Kan? Nah, ini ilmu kimianya kan, gulo tuh ialah C6H12O6. Biasanya dia dalam itu apa? Glukosa, kan? Nah, itu. Gulo tuh yang bahasa awam, ya. Kan? Nah, ini oksigennya untuk pembakarannya. Ya? Nah, CO2 sama ini, ini sistem ekskresinya, ya. Tuh, ya itu kalau endokrin sebenarnya banyak eh lemas apalagi yang bisa menyebabkan lemas ini kalau lemas tuh pasien biasanya dari gizi buruk itu nah gizi buruk pasiennya lemas yo yo itulah KIP gizi buruk nih kekurangan energi protein jadi energinya dari karbohidrat proteinnya untuk dia pertumbuhan ya, kan ini sama-sama kaitan ke energinya dari gizi buruk eh Apalagi dedek yang bisa lemas nih kakek ada dari Lemasnya dari kanker eh? Nah kankernya juga dia ada lemas lemasnya karena apa? Dia hipermetabolik, kakeksia pasain tuh gitu, eh? ya nah. Jadi Kanker itu kan Dia namanya sel-sel yang membelah Becak kepiting itu kanker tuh kan Kalau kalian belajar, kalau kalian baca astrologi, cancer Cancer tuh kepiting Ya. nah jadi kepiting itu lah dia ngejepit ngejepit sel-sel lain ya. nah jadi metaboliknya justru tinggi, ya. tapi bukan untuk dia bergeraknya ya. untuk sel-sel masih untuk si sel-sel yang ganas tadi nah jadi ibaratnya sel-sel ganasnya parasit, parasit tubuh gitu ya nah itu dia hypermetabolik tadi kalau, kalau kankernya teoretisnya kan gangguan ini ada gangguan inti selnya ada tuh DNA-nya memutasi lah inilah eh. nah, itu jadi kalau dari sistem, sistem organ lain banyak ya ini bisa juga nah selain dari sel-sel itu kan ibaratnya lemas nih kalau kita nah bahas di kita perdalam di apa di metabolisme Nah ini kakek itu lah, ini pemicu untuk kalian tertarik belajar, belajar ini apa, ya, mengenai bio -key, eh, keyword lemas ini tadi tuh, nah, jadi kalau, kalau lemas tadi kan, nah, akibat metabolisme, turun tadi kan, nah, metabolisme kan istilahnya, bah, ada bahan bakar nih, ibarat kalau cek itu mobil, mobil kalian bawa mobil ke kampus, eh, ya. nah, kalau analoginya perjalanan nih, ibaratnya kita harus punya mobil, nah, eh, nah, mobil ini kakek nak melalui jalan, ada rumah kan, nah, rumah atau kampus, kalau kalian ini, nah, kalau mobil, nah, faktor mobil ini apa be? kalian kan ada bahan bakarnya tadi, ya kan? Nah, aduk, yo inilah ban yang bikin kalian terlambat tuh, pecah kan. Nah, begitu juga dengan misalnya apa bensinnya kan, bensinnya ban bakar, ibaratnya analoginya mana kan. Nah, atau kuncinya lupa di mana. Nah. Tapi bisa juga di jalan nih. Jalan ini kan apo ada kerikil, aku di jalan ini ado pleoper, ada lampu merah kan. Nah, inilah jalan jalan yang nah kalian tempuh untuk nak kuliah ibaratnya ini jalannya sama dengan si vaskulernya. Nah, kalau gangguan di jalan ini paskuler inilah kakek ke masalah apa dia ada misal dari hipertensi, ya. nah apakah dia ada istilahnya aneurisma pecah dia paskuler nih, gitu, ya. apa loya? Nah aneurisma itu sebenarnya leot eh ya. cak loya lah kalau kita plastik kita panas keren, gitu. nah ngelembut gitu. eh normalnya dia satu senti diameter tuh kakek, nah ngejendok nih, nah ini kalau nah, kevaskuler ya nah dan juga kakek bisa nah di tempatnya ya ini kakek lemas nih Nah aku dari sarafnya nah, dari saraf nih ibaratnya lemas-lemas nak bergerak lemas nak bergerak aku dari saraf nih ya, motoriknya nih. contohnya siapa, kalau lemas lemas di otot contohnya aku cek polium itu ya nah Buat kan gak pacar bergerak, lemas kakinya, tapi spesifik lemas di kaki Ini, jadi lemas dalam sini harus kita definisikan dulu Lemasnya sebatas, apa di kaki bae apa di tangan bae kan Karena kakek banyak, dede d Kalau sarap nih, motorik bisa jadi ke ototnya woi Nah otot nih, biomiopati sih nanya tuh kan nah, Kalau ini nih Metabolisme kan nah. Banyak kalau lemas tuh memang enggak spesifik ya. Kalau kalian dapet soal itu, eh, uh, pada istilahnya kalian tegas ke di kasus ini ya, di hari. Tapi kalau selain kasus, nah mungkin maksudnya dia dilemas, tentunya. Gitu, lemas ya, nah. Emas, yuk, ini, ini lagi. Kalau ininya respi ya, respi ini yang belum kata terlalu bahas ya. Respi ini kalau... Balik lagi tadi, bahan bakar nih. metabolisme turun, bahan bakar nih. nah, yang jalannya selain vaskuler, ada faktor apa lagi? Kita, ada HB-nya, ya, okay? nah, HB turunnya ya lah sih, anemi tadi kan, HB, HB ada anemi, ya, yeah? nah, oke alien, kalau nak belajar anemi, lebih banyak lagi, anemi itu bisa juga kaitan ke ginjal, ya, nah, itu, ada ginjalnya, ya, Nah, sama yang ininya. Ini ini barat yang nak kebawanya ini sih oksigennya tadi, bahan bakar nih. Nah, oksigen ini kaget gangguan kaitan ke respirasinya. Kalian respirasinya kalau pasien-pasien yang cak misalnya TB, TB tuh nah, tuberkulosis nih. Ya. TB tuh BB-nya turun, eh, ada kayak dingin tuh ya. nah itu, lemas juga pasien tuh. eh ya. Nah, ini karena si oksigennya di alveolusnya tuh kan respirasi kaitan enggak? Alveolusnya, ya. Dio, rusak alveolusnya tuh. Nah, ada opus gon, ada cak pneumonia, radang. Balik-balik ya? nah, itu yang bikin lemas itu. Nah, jadi. Jadi memang kalau pasien tuh datangnya cuma lemas, kalian harus gergetan, harus digali. ada spesifik. Istilahnya jadi. Jadi pokoknya lemasnya harus ditanyo. Dari ibaratnya kita dari pucuk, dari pala sampai ke kakinya, ya. Ada apa, Pak? Ini yang tuh. Nah, Jadi, Kalian tuh mungkin maksudnya ditanya Dede lemas tadi ya? Nah, Jadi Dede lemas, kalau kasus Ini kan Metabolismenya turun kan? Metabolisme turun akibat Si gangguan ini tadi ya, Bu? Transportnya tadi ya. transport NAK ATPase tadi Nah, ini lokasinya dimana mana? Epitel, eh, ya? epitel kolon, ya kan? Nah ini tidak tahu ini apa penyebabnya, apa bisa infeksi atau non infeksi, ya? Nah. Kalau infeksi kebanyakan itulah usia 14 tahun nih biasanya bakteri ya nah, kalau lebih muda kolera ada tuh, gitu, ya. Kalau lebih muda dia virus bisa. Bisa bakteri bisa atau ya. Jadi kalau lemas yang lain ya berarti terpaksa. Head to two, ya. Nah, head to two kita periksa dari yang paling banyak apa? Anemia tadi kan. Anemia, eh ya. Anemia nih dibagi lagi kaget ada anemia biasanya akibat dari produk produksi turun atau uh, banyak yang rusak eh nah misalkan nah kalau produksi turun Fe nya defisiensi ya ini yang sering kalau kerusakan biasanya akibat alergi tadi hemolitik ya kamu yang yang paling banyak lagi sebenarnya faktor gizinya tadi ya. kasih gizi ini apa gizi buruk eh ya. pada anak nih gizi buruk nih ibaratnya ini busung lapar nah, itu kan lemas juga nah, ya. ini kalau kalian yang... jadi lemas yang sering pada anak nah itu baik kalau kalau yang lain meluas kan, nah ini kalau yang, nah biasanya keganasan kalau yang paling jarang, jadi kita prioritasnya itu be, kasus dari nomor satu kan, nah, keganasan jarang, keganasan nih kalau pada anak eh kalau enggak selama kok asli yang sering itu leukemi kayak itu kan, nah leukemi, eh ya? yang pernah juga ada tumor ya, tumor apa, uh, misalnya ginjal tumor Wilms namanya deh di ya. ginjal, ini lesu juga misalnya ini sedih -sedih lah, ini, tuh, Ya, sedih-sedih lah kalau ini ya deh, malnut, gizi buruk ini sebenarnya malnutrisi ya, malnutrisi, tergantung ya bisa apa aja, yang paling banyak kalau lesu ini oleh lemas ini kan berhubungan dengan apa, tenaga tadi kan, nah kalau maksudnya lemas Katik tenaga, nah, sumber tenaga dalam zat tubuh kita apa? karbohidrat, nah ini yang diprioritaskan memang bisa, lemak, protein ya. tapi dia yang nomor satu ini utama ya jadi itulah gangguan-gangguan di karbohidrat bisa juga kakek, sebenarnya diabetes ya. diabetes nih kalau pada anak biasanya dia genetik nah itu ya. keturunan ya, biasanya. nah itu ya Ya, mana tuh? Masih ada yang minggu uh, gak, ada dok Oke, okay, aman lah ya eh. Jadi, sebutin deh yang sering gitu kan nah, Ini yang yang kalau anemia nih, oh kacang goreng ini di puskes Terutama kalau puskesnya daerah misalnya Kumuh ya, eh? Apo Ya itu kurang gizi kan nah, jarang makan daging gitu kan Kalau gizi buruk apalagi nih. Yang inilah jiwa sosial gitu eh? Harus, ya Kayak, kayak kalian misalnya, ya kalau tidak pandemi itu, aduh, cara bakti sosial apa nah, bukan? itu bisa screening kayak itu, ya. Nah, jadi langsung pak Oke, kalau dari yang lain kayak mana nih? Inka, Regina, Putri, Ola eh? Pani. Dok, dok, kalau misalnya perbedaan pada cairan isotonis, hipertonis, dan hipotonis itu lebih ke apa Dio, jadi tonisitas itu. Jadi kayak tonnya, ton tuh ibaratnya ke namonya tuh kekentalannya tadi, kalau apa istilah bahasa awamnya itu jadi kan, jadi cak mana komponen pelarut dan zat terlarutnya, ya. Nah, jadi kalau kalau kita, nah ini kan tonisitas, ada cairan apa? Hiper iso sama? Hipo tadi kan. Nah kalau. Kalau dia. Dia ini jadi patokannya si cairan. Kalau cairannya. Kalau kita anggap ini kekentalan. Nah. Kalau dia lebih kental dari. Nah. Isu. Sama. Hipo kurang. Nah ini. Perbandingannya sama. Cairan. Tubuh. Pasien. Nah itu. eh okay. Jadi nah apa sih yang mempengaruhi kekentalan nih kalau SMA kalian belajar tentang kentalnya di larutan kan nah kita ingat dulu teori larutan cak mana SMA dulu larutan pasti ada zat yang terlarut ada yang namanya zat pelarut. nah itu ya nah jadi ini yang menentukannya itu ya kalau hiper tuh biasanya zatnya lebih banyak iso zat terlarutnya lebih sama dengan pelarut tapi kalau hipo justru pelarutnya yang lebih banyak. Jadi kalau sifatnya ini encer, ini kental. Nah isu tuh baso awamnya sebenarnya sedang-sedang lah, ya, sama itu, adil ya. Nah jadi itulah apa yang jadi pelarut, apa yang jadi terlarut. Nah yang terlarutnya ini di, ka, di kasus ini ini banyak elektrolit. Nah, itulah komponen-komponennya tadi natrium, kalium, sama klorin klorida tadi, sama dia glukosanya, ya biasanya itu kan? ya bulonya, nah, itulah kayaknya yang cairan D5 tadi ini kan yang banyak Na sama Cl NS, tadi kan? itu kan, kalau kalium yang RL, tadi itu kan yang cairan ini kalau pelarut ini biasanya pelarut ini air H2O itu nah, itulah kalau balik lagi kaya, ke ke Kimia, nah, glukosa ini biasanya dia, soal dia ini apa, ya, bersifat ini apa, ya, namanya tuh nonpolar Nah, ini kalian ketemu lagi nih, istilah-istilah SMA kan, ada polar ini biasanya, ada polar nih berkaitan sama listriknya. Kalau elektronik ini polar, kan? Ada listriknya. Nah, itu muatannya, eh. yang kalian klorida tadi. Jadi, kaitannya ayat sama asam basahnya, gitu, koreksinya tuh kan. Nah, itulah. Jadi, cairan tuh, kita tuh ini apa? Perlu tahu juga tadi, uh, larutan ini kan sama Cak, kalian SMA tuh belajar. Ada ya? yang ngebagi terlarut dan pelarutnya. Tapi ada juga pembagian lain, SMA dulu tuh kan. Gak ada larutan, kalau dari PH tuh, nah lagi ada asam, ada basa. Nah, jadi asam itu lebih banyak H+, plus, basa dengan ohamnya ini, kan? tapi jarang ada oham ini kuat deh. Ya? Itu kalau yang tubuh kita tuh yang kalau ada yang kuat mah ini, intoxikasi nih. Ya? Jarang ya. Dan tubuh kita tuh yang lemah-lemah lah ya, dia, ya? yang lemah-lemah ini contohnya n4 Nah, Inilah kaitannya kalau n4 plus amonia eh amonia ini ke urat asam urat biasanya tuh ya, aja di di blok biokin. ini ini triggernya mbak. Ya? jadi struktur tubuh manusia itu selain yang padat kita pelajari di dua skenario sebelumnya, ada di yang yang padat di perut. yang minggu lalu kan dua minggu sebelumnya kita gitu, belajar yang level sel. nah ada juga yang cair inilah kasus ini masalah diari jadi kan. Nah, itu ya itu kurang lebih tentang yang cairan dari tonisitas nih. Ya nah itu berdasarkan komposisi ada natrium kalium klorida nyoman nah, itu memang agak apa istilahnya uh, ibaratnya ini jadi kalau milih cairan tuh di dalam pemikiran kalian kalian tidak bisa cuman pilih salah satu aspek itu baca impunan diagram fan ini ya okay? kalau keputusan Keputusan, apa tuh? Terapi cairan kalian nak ngambil apa? Kalian harus ngambil irisan yang paling banyak. Yang paling banyak maksudnya sesuai. ya Di sini nih. Kalian nak mempertimbangkan tadi waktu. Waktu ini kan kalian nak ngejar apa cairan dia resus atau dia cairan untuk maintenance. Nah, terus kalian pikirkan juga masalah komposisi. Komposisi ini kaitan dengan elektrolitnya nah mana yang lebih cukup yang untuk hipokalemia hiponatremia sama kaget mengenai tonisitasnya nah tonisitas tadi nak hiper iso atau hipo nah itu jadi pilihlah yang paling banyak irisannya itu yang paling bagus jadi kita di cairan nggak bisa cuman ngapal sih kok jenis apa sih pola pikir kita harus brainstormingnya dapat yang ketiga irisan ini ya irisan yang paling banyak itulah berarti cairan paling bagus ya okay, jadi kita harus cepat mm. memang tiga iri ini ini yang the bestnya yang terbaiknya ya. harus ada ketiga irisannya. itu ya itu jadi kalau apa di klinik adalah apa bayangannya ya, saat ini cairan gimana Ada yang masih bingung Kira-kira. Atau ini ini. Ini 11 kurang serapan.